Sahabat properti, jumpa kembali di channel seputar properti. Nah, kali ini kita akan bedah perumahan Bukit Pratama. Residen ingin tahu seperti apa? Yuk, langsung saja kita lihat ke dalam. Oke, sebelumnya jangan lupa yang belum subscribe, di-subscribe dulu tidak ketinggalan Oke okay? dan jangan lupa juga tombol loncengnya Nah ini adalah tipe jasmine nah, kita di sini ada 4 tipe tipe jasmine luas tanahnya 110 luas bangunannya 195 terdiri dari lima kamar di dalamnya terdiri dari lima kamar sangat banyak kamarnya untuk keluarga besar nah ini halaman depannya ya sahabat sangat kokoh bangunannya nah ini adalah taman-tamannya perumahan bukit pratama residen ini dilengkapi dengan taman yang sangat indah lengkap ada saungnya sehingga kita bisa bersantai-santai di taman nah, ini saungnya nah, taman yang sangat indah fasilitas taman lengkap ada ayun-ayunan, ada perosotan nah, sehingga nyaman untuk anak-anak bermain ya sahabat ya tampak halaman depan tipe tulip ya sahabat yuk mari kita langsung lihat dalamnya seperti apa tipe tulip nah, ini ruang tamu yang sangat luas berukuran 5x4 sangat luas lebar nah, ini di depan kamar utama ada taman belakang teruskan sahabat taman belakangnya nah, nah ini kita ke kamar utama kamar utama ini ada kamar mandinya ya sahabat ya nah kamar mandinya udah lengkap nah, ada shower ada ada water Closetnya, closet duduk Depannya udah ada pemandangan taman Nah ini untuk kitchennya Kitchennya udah lengkap ya guys Ini Kitchennya sudah dilengkapi kitchen set nah, Yuk mari kita lihat ke atas Lanjut ke atas sahabat nah ini tangga menuju lantai 2 nah, di lantai dua ini ada kamar mandi kamar mandinya nah lihat ini sahabat kamar mandinya bagus closet duduk nah ini kamar mandinya nah ini kamar di lantai 2 terdiri dari dua kamar ya sahabat ya Sana terlihat tipe lavender. Nah, ini kamarnya. Ini kamar satu lagi. Nah, lebar kamarnya kurang lebih ukurannya tiga x empat. Sahabat sangat lebar dan sangat luas, sehingga nyaman. sudah menggunakan granit 60 kali 60 nah ini sahabat pintu-pintunya sudah pakai stainless semua nah, ini ada kamar mandi untuk pembantu atau asisten rumah tangga nampakan dari atas taman nah, ini untuk halaman depan tipe tulip karpotnya bisa masuk dua mobil ya sahabat ya masih ada taman nah, Oke okay, sahabat demikian perumahan Bukit Pratama Residen tipe tulip sampai bertemu lagi di properti berikutnya terima kasih